Andai cara iman sampian tuh punya nurul basiroh, punya mata hati Jadi itu iman diwujudilah Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hati itu Allah Laro'ay tal akhirata akroba ilaika Kamu akan melihat akhirat tuh dekat sekali Enggak usah kamu menuju akhirat Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuhan Misalnya mataku itu, itu sudah Tapi kok ngerti ini alam bersih, alam kuburan Ngerti ini akhiratnya bareng-bareng rugen dan sebagainya Kan nopo kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuan. Kalau saya takut neraka nanti juga, Nopo? Ilmu yang dipakai orang saja itu begini misalnya. Surga itu kan bukti rida, yes. Surga itu bukti ridho. Nopo. penuh kenyamanan. Karena penuh lidahnya Nopo. Mesti penuh, Nopo? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suh Tentu segalanya tidak nyaman. Karena ada suh kalau masalah surga itu ridho dan neraka itu suhut Allah, lu sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wujud, nobatirek, wujud, dan Allah pun beraksi, nobatireng sampun. Sekarang, sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suktunya Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurubah Ya sekarang juga Allah itu adepi, kuasaikin ridho ridhonya dan menghindari suh tidak usah nunggu surga dan saat itu juga anda sudah di surga sehingga perasaan omong hakikat ibadah kok nggak ini subhan kesubhan om saiki lo kita ini kan nyembah apa awuju te saiki kok itu udah sobani bodoh tak pinter <laughs> jadi sampean yang di sini itu bodoh semua kalau cara ibadah demi dia anda tobat mau ini nobo tobat paham dia ya? itu ngerti kalau surga bukan berarti terus gini, gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis, di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong boleh sampean itu terus. itu utak tem. masalah lu dan apa? Lo coba surga itu kan bukti ridho. Neraka tubuh. apa kan sekarang sudah wujud, tuh. Wujudnya Allah nunggu surga benda. enggak kan? dan Ridha Allah itu sekarang juga terjadi Sukh juga sekarang juga mau buru sekarang, mau dicari sekarang Ridho Allah dicari sekarang ya itu seperti dua-duanya satu Qadir, ilahi Ridho kamat ilahi anta maksudi wa ridha kamat ya karena ya ilahi ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang sehingga kayak saya sendiri, umat ilmu hakikatku, kayak aku sampai ibadah haji, sampai kecil sampai mulang sampai, sampai kecil Gak usah sok, yang mereka ya ke sungai, paling santer nggak kira nih. misalnya, saya ada di rumah, semula mustofa rogenung, goblok goblok, kenapa pernah itu kesuaihan, kesuaihannya ngerti Engkau mulang dengan ruhe, kasih mulang, ya golek berhidupkan Allah padahal mulai saya niat juga ada ridupkan Allah saya melangkahkan kaki, ya sudah Allah, ada ridupkan Allah sehingga mulai ini kanji Nabi yang menandikan niatul mu'min khairun amali kita harus amal, mereka kontraknya sampai pengirahan semuanya terus setiap detik, setiap saat, setiap ketwa, setiap langkah, kontraknya berapa terus jadi ya, misalnya rasidol, ya apa-apa mulai ruhe, rasidol, apa-apa sampai ngeke dua ruhe, apa semuanya cara kanji nabi, yang niat api rasidho tetep ganjaran kok kontraknya sampai pengeran, Allah ya sudah wujud soalnya aku bisa ngomong sida, paham tapi aku bisa tulis itu, paham dan sampai ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran, karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, menyikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga, kan saat itu juga wujud jadi di gambarnya katus kulauh misalnya kepingin haji gusti berhubung haji jenengan jaringan, kulauh kepengen. tapi saya sekarang juga mulai ibadah Yeah, mulai Ibadah karena saya tahu. Golak haji ya ridhani Allah. Sekarang juga ya nda no, Allah. Ridani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kan kapan suka kapan sedekah. Mungkin sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman kemelaratan ya ono cara diridani pangeran, sabar ngempet. Wes juga. jadi rasa kesusu paham kan. Dadi. <laughs> memang begitu. Orang hakikat itu enggak pernah kesusu itu jenis wal asri demi waktu, jadi semua waktu itu padat dengan amal berkata zaman kiri untuk rindahnya Allah lewat jalur sabar zaman suka untuk rindahnya Allah lewat jalur kau ikhlas paham ya? zaman bingung diusir bujo yang misalnya yo, lewat sabar zaman bujo mesra ya lewat rahmat, pokoknya ada terus sehingga wal asri ini padat, inal insa'al hafi khusr manusia selalu rugi, ilal adina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia solikat jadi kalau orang kaki kan mana kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia tolak atau demi waktu, <laughs> demi waktu nggak tadi kan terlambat itu gitu. Iya, awalnya mana nih Wang kaki Dan itu rumah sakul lebih cerdas, <laughs> karena dari awal orang kaki kan dianggap katanya di atas Nemo, jaya. Jadi sampai malainya, jangan cipet kalo yang ada di mulai koma masih ibadah di lego, kau lego, ini finish, finish, finish, finish, finish, finish, apa finish, finish, finish, finish, finish, finish, itu finish, bagian dari. finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, Lalu, finish, finish, cerita finish, Arwani finish, topik finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, finish, itu kalau beliau ngajar di rumah Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah Itu kalau bunyainya itu agak kereng, Barusan telunjuk ah. bawa apa agak terang Jauh bedanya aja Jadi ya besar sekali Lebih aman Ini medjota apa Jadi Jadi KPK tahu usah so, angka ngaji Nih ngomakuin barokah Tapi ketika suasana dakon tusuk Iya Momena ditambah mertua barang gede <laughs> Bujur tahu betul problem Momena ditambah mertua ada bayi <laughs> mulai ini mubalek itu pede-pede, mereka pijatannya orang yang Arya terlalu <tuk> apa-apa, apa pede, mereka orang-orang yang nangat yang Arya ini diweber <tuk> dia nak kodoh buju, kudusakinah mawas garamah dari buju ini main capek <tuk> nah apa kenapa mubalek melepuk, mereka jauh dari Arya aduh ya, saya ngedok kunci ini tapi kalau orang hakikat itu ya tidak ngelup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 Bagaimana mungkin belum aksi nyata, kok sudah dihitung, rara pengheran, faham gak? Faham gak, wong-wong rara jadi inilah kewala, aku ditobat, faham gak? Bagaimana mungkin niat, belum aksi nyata, kok sudah di? jadi aku rasa di syariat, terus goblok ditulis di koran, jadi buku, orang goblok di syariat, di syariat, dari awal nanti ngetikan, dimulai niat, maksudnya niat, itu niat amal soleh, lillahi ta'alarnya, dari awal transaksinya, dengan awal subhanahu wa ta'ala, ingatnya Nabi pulang merasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngehentikan. Ini yang hadis sokei. Misalnya Nabi ngehentikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka Nabi sholat tak suhu Misalnya orang pujian tentang ini kayak ini teko, kayak ini ada sepohwotah wotaw, atau abeng imam yang gak mau bepel se balikung berdek berdek rata teko-teko. Iku cari kajian Nabi uang seng tentang imamnya teko. Iku cek sholat terus nanti nah, urung orang sholat. Monu kajian Nabi tau dipraktek praktik mau jarak. Jadi Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isak sekitar jam setengah dua. Yapko suluh sulai lil asgar, sekitar setengah dua. Itu separuh shohabat sudah turun. Singumar menuduk ikan tong kelontangan. <guluh> mantan preman, banyak mantan loh, no? preman. Setelah <guluh> itu. Nah, malah ini agak hiayi, sehingga berturuh, terus sholat rawudu, mereka itu ceritanya itu. Mereka ya namun, tapi fasollahu alam yatawat, dong cari orang fakta, mereka lelungkuh lelungkuh tidak bisa menggeser, apa? apa? cari orang fakta cari orang fakta, cari orang-orang hahaha, kurungan sohabat dengan gapelek-gaplek yang melongkar hahaha kalau di santai kenapa kalian masih menunggu? Jari? ya karena menunggu sholatnya ya Rasulullah kamu mulai tadi juga sudah sholat karena sampai menunggu demi apa? sholat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 Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian sabar, perih isi ibadah. Jika orang merungsung aku ibadah tentang itu. Suka begitu juga yang ingin haji, ditutupi rafaqah haji. Tapi ketika dia ingin sudah dilihat ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak semat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialog dengan Tuhan, bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran Ya Sarun, Ya Sarun itu transaksi. Inna buasara min al mukminina anfusahum wa amalahum fi jannah.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 Makanya ketika Nabi, ini yang hadis suke. Suatu saat Nabi itu di tamu ngelarat-narat, bos melarat nengenestin. Gue ditongo suke, lo mau nengestin? Bos melarat ditongo nabo, suke. Terus Rasulullah ya Rasulullah, ghaibah dusur bil ambal Tiang-tiang -tian suke nih, nak muru moro mur mur puti-puti kok gue bedoynya belum sodako. Yusol lo nakaman Yusol di, wayasu mu nakaman asum. Bos ngoteng tiang bae gue solat gue poso, posone gue katus kita, solat dia katus kita. Tapi, waia tasyoht aku nabi fuduli amalihim, tapi mereka punya kelebihan di sana. Bos, teteh, teteh, kamane wong lara tingnan, nes, dua rival soleh ditandingnya angel, buka solatnya bodoh, malane wong lara tuh seneng narong suker apa soh, oh unggul aku. <gbg> Wong soleh, wong lara tuh nabi sahgi soleh, suka yo katriwo, wah matane wong tuh, nih ku zaman nabi yo ratriwo kan, jadi kalo ini persoalan gaji nabi. Kali Nabi itu di tonggol soleh, solatnya tidak ada segitu, pasal ada Cuma kita tidak sedekat, Nabi kuduli. Mereka keunggulannya bisa sedekat, menjadi itu dua. Sekarang Kali Nabi itu menghentikan apa perlu, ala dulu, apa perlu kamu bisa tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekat dengan yang kamu miliki. Ya Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu, fi kulli sulama tidak sedekat. Setiap sel atau organ atau ros manusia itu dihitung Nabi. Sedekat itu kan luar biasa. Jadi yang ditentu yang fisik anfusahum, fisik, fisik kita ini sudah kok. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? No hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang be lucu men bin pahamnya. Sistem wujud kita, ini kita wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40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 ternyata langit bumi digawai Allah, Allah yang gawe aku, Allah yang menciptakan ini semua sehingga dengan modal sahada saja itu orang minta ahlil jannah andaikan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca ilaha ilwah tetap dah sholal jangan, mau digodohkan kalau orang obonin yang tetap dah sholal jangan kalau orang-orang yang menggunakan rokok selawasnya, tidak ada salah jadi aku mau ngintal khadid itu, sepedik-pediknya orang misalnya umur satu tahun maksiatnya 100 tahun Dapat di seksual luwes 100 tahun, berapa ngeran? nopo lho dong. So, malah nih, pengiran anjing saya, Yono Batasi, mau ngasih atuh, Yono Batasi. Tapi diwali gengoten ke ketika ono uang tuaat mau libur aja, nganti akan ganti mata ya. Tapi ono pengiran suarko, gua rasa babang busuarko, cari uang gue enggak terus, gua stimul ratu umur-umur. Iya, tapi ini suarko ya, walau nggak tahu namanya, itu atuh mau nggak tahun riang deh yo nama sihat di walang pulau tahun raganya walang pulau tahun tapi nato at walang pulau tahun gua surga nih yo walang pulau tahun, juga nih nerokok aja, enggak berwalang pulau tahun tak pindah nih nerokok untuk atom walang pulau tahun. Bukan gusti pendapatku lo pulau ralat, pulau puswago beronfadoli jenggan. lah, nah ikut agadi fadolku. mana awak nih awak ini surga, beragadi mereka fadoli awak malah nih gaji nggak digantikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian.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 kalau pulau tahunnya Mustafa Umat Soleh ya lagi ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedenyan, mehmatnya, itu apa ya ini terus joo. malam mau berakhir tahun, paham ya sehingga ada umat kumatan orang-orang yang stabil nyatanya ada ceritanya suarga, pas suat kok suarga eling lebih stabilnya sudah kondorokok kan ya buat yang lain-lain ya orang dikocok dengan pengiran Lah di sini ini orang hakikat lebih benar kenapa di surga selawasi? mergumsi suarga tidak ada pada oleh Allah sementara padat oleh Allah, abadalah selamanya nah, paham gitu? Ya. jadi orang haqda itu cara baca gampang nah kalau begitu organ tubuh kita, ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi bersaksi kalau kajik Nabi, bersaksi terus nak wong soleh-soleh, pas-pasan kok sampai, ada yang pengirang, ada sholat, ada toak nah kajik Nabi, bawa Pak kajik Nabi, semua organ tubuhnya itu di ada yang pengirang, ini berkara mangan mangan, ini barang sepilih, ini namanya Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Selamatkan ya baca Alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa. Nabi juga bilang Alhamdulillah iladzi azaba fani. Semua sistem tubuh kita. Kita butuh makan baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al Piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillah. Azaba fani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopuk. Ibadah, makanya nabi nyitung makanya sampe ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang, ndak usah ngeluh. Nah, aku ganteng ya, syukur, paling ganteng, nah, elek, alhamdulillah, potensi zina, saran, dalam sing mi? <laughs> Paham, geng? Ya? Nah, jabat, ya, sing syukur, mergoi samar, ma'ruf, nah, Mungkar lebih luas. Nah, orang jabat, berarti tidak ada kemungkinan korup. Korupsi. Jadi, semua harus kita syukuri. Atos kuloanu kayak cilik ya syukur kayak gede syukur, sebentar bubar kayak syukur maawan. Kuloanu itu doa bepengiran agar pengirannya berating bubar, non kuloan santai maawan. Terus Nabi menyebut lagi, yang disebut Nabi itu hal-hal kecil, wa imtadul azam inatorik ya sudah kok. Kue pono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo boh? Iya tuh. itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wafi buti ahadikum sodakotun bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah, padahal sesuatu yang seks, yang pornografi, yang biologis Nabi juga nyebut, wafi buti ahadikum sodakotun, dalam organ buduk kamu itu juga sodakot, sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna sahwatahu wahuwa lahu bagaimana mungkin ya Rasulullah Allah, orang mendatangi sahwatnya, kemudian dia dapat paha, paha urusan sahwat, masa untuk ganjaran ya Rasulullah Allah. tapi apa kata Nabi Alai salah letak kan masuk langsung ahli orang nak Minimal ada durasi sekian jam kuat Dan itu prestasinya sing Mau nih nabi, nabi nabi umum itu, sing lanang mar itu yang terus, berarti itu terus nongkin ala-ala umum itu. Repot. Nanti itu, lo bukan apa-apa, karena nabi ngertiin nabi, ngertiin nabi lo. Kawan, yuk tar ke sini. Kawan, model saya kira enggak-enggak, ngertiin nabi, nakjuni neka ya al qodilil basar, wa aslonil. Istilah aslinya nabi tentang neka itu al qodilil basar, wa aslonil farsi itu. Saya kira istilah macam macam bentuk keluarga sakinah mawadah rohmah enggak seperti anak tua bina anak ada sing rumat kakihan teori singroh anak gue nganti tua ya iya sing singroh anak-anak masalah siapa malah 2-3 mati di bapak ya pirang hahaha gue, gue, gue teori. Yo, juga teori ya kakihan apa anak-anak kan anak tua itu sing rumat enggak itu zaman sugeri wali orang tuamu paling nasibnya ngerang uniku podol paham ya, ini bener-bener ngetos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 nah itu orang hakekat bilang lau asrokolakan nurul siroti laro ai tau akhirota akroba ilai kamin antarta hilaih andaikan nur siroh kamu kuat tentu melihat akhirat dia sekarang maksudnya melihat suftuah ya sekarang melihat ridho allah gimana sekarang nggak usah nanti itu akhirnya kita nyaman melani ono sahabat ketika dia diajar bejian ditanya apa, apa kamu ndak kangen Mekah Kamu orang Mekah asli sekarang kutuhan Mekah sudah milik orang Islam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 Jadi, sebetulnya dengan ikut enam kali pulau itu nganggep sampean. itu orang, uang sepele, kalau Pak itu tak anggap paling kayak pulau. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, ya meskipun bentuknya juga tidak jelas. Itu, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga kawangannya yang mau onggokan daging segeluyar keluyur ngono, paham? Kira? Itu orang kasusnya sampaian orang kasusku lo, paham? Kira? paham kira? Itu kasus yang sampaian alami, tidak kasus saya. Nah aku ramelomelok, paham? Kira? Aku justru sampai jadi kaulah yang model ngotenau bilang besarin apa, jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid kita tawaf di ka'bah kita wukuf di arafah. Itu akumulasi dari sekian puluh tahun dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya? terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin yahtuha ilal masajid, langkah sing maro masjid ya ibadah. Dan sebagainya. Jika orang-orang sufi itu nyaman di rumah ya nyaman ibadah. Nanti ketika di masjid gak nyaman ibadah. Ketika di Ka'bah gak nyaman ibadah. Keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah berkhidjat. Ibadah enak wenaikin Ka'bah. Nanti jorai nak enak Gak apa pangeran ganti. Uta kok elai. Apa pangeran yang apa? Pangeran seneng Ka'bah. Biasanya dibudukani foto, paham gitu? Oh, foto. Jadi nak malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pengerane Kak Bayo dengan ya Indonesia ngenapa? Ya Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang nggak mungkin secara syariat haji kok mau langgar bedu. <tutuh> <tutuh> ya sudah gitu kan. <tutuh> Ngokenan panitiane dikomersialno. Utak <tutuh> <tutuh> <tutuh> <tutuh> elek-elek mesti dikomer. Ya. <tutuh> Famie, ya? makanya kata hikam nikmat tertinggi itu nikmat tericat. Dengan kita wujud saja, jadi agam, agam itu membelenggu. Tidak ada itu no kita Nabi kita Rasul bersak. Tapi dengan kita wujud kita iso melok nyekseni kekuasaan Allah. Bawa pie bentue, bawa pie kadari dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaan dan itu yang disebut waladina amanu wa amilusolihat saat terusnya ulai kahumus tidikun wasyuhadau indarop Orang-orang yang iman mesti dengan sendirinya jadi sakit, jadi sak. Yang menyaks, makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran-Quran Quran, mulai mata kita, hidung kita, yaumata syadu alim alsinatu humba iti humbarjulhum bimakanu itu semuanya mulai lesan, mulai apa semuanya? Mulai kuloh wujud gus peneng, biar -bia kuloh wujud gusti so niksani kekuasaan ini. Lah, kan juga, gara -gara wujud, nah, lain yang berkorokan juga gara-gara wujud biar gak di pangeran, dia pun mulai berkorokan. Melalui ngerti-ngerti-ngerti Nabi, kenapa? Itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Halas dan Sitijen. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang, Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata Astaghfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Robbi Allahumma Anta Rabbi. La ilaha illa antaholaktan. Bukan dimulai dari kata Istighfar ata nabi istighfar terbaik tuh wafatnya ini Allahumma antarobi dengan pangeran Kulo, la ilaha ilaha anta orang ono pangeran kecuali jenengan antarobi dengan pangeran Kulo, kholak kan poe eh, piye jenengan kadung gawe kula terus iku nek gawe kadung nee. <gulohan> <buk> kula <gulohan> ya no, maksiat iku dadi piye wae madun <gulohan> maksiat terus maksiat kowe mergo kadung di munggo ora ono ya maksiat jadi, kamarnya Pangeran Yorodong teror, waduh itu, <laughs> itu para model neror. <laughs> <laughs> ini sudah ada sara-sara hati, segala biawanya Pak Sihat itu perkara Dewu. Meskipun biawanya toa, dia krono Bu. Jadi, saya cerita saya pangeran. Pasti, di, biawanya kado kategori kulo. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah Pak itu harus jujur katus kulo, nak niru katus dia istighfar itu jujur, malahan kalau buatan seneng, munia salfuro itu kan buatan seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesannya kita hanya dosa saja. Karena wiridah nasrullah yang satu, kalau buatan jauh ter, pengen saya buat ngejelasin. Mau samaan kalo ijazah, dia lagi hadis sokai. Kata Nabi itu sahih itu istighfar, istighfar terbaik. Harus dicatat itu dakwah Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampai nasfuro saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya Allah Gusti, 210 tentunya 2108, 01 jenengan tomboto batik. Sehingga dia ini tomboto batik, 000 hilanten, 7000 isi pangganti nangis nangis, 1000 nangis, 1000 penting, 4000 dia ini, ngantin -ngantin -ngantin, dia ini Padahal ya, penting, 400 nangis, 400 penting, 400 nangis, 400 penting, 400 nangis, 400 penting, 400 nangis, 400 penting, 400 nangis, 400 penting, 400 nangis, 400 penting, 400 nangis, 400 penting, 400 nangis, 400 penting, 400 penting, 400 penting, 400 penting, 400 penting, 400 penting, dan yang saya paling tertarik itu kata gini, abu ulaka gini mati ke Aliyah cek gendol kamu apa yang harus dikulurit cek gendol cek naboh kalau tetep urut tidak mati jadi tetap melihat positifnya dulu misalnya kamu tahu mati ini uang, tahu zino, tahu maksiat apa saja piwnya kamu wujud kalau kamu wujud tahu mati ini uang, ya bisa dosa nyelamatnya nyawane uang, kalau kasusnya saya Dina Umar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 Pemawon Gusti Kulo soan jenengan tetep gua nyek mati jenengan lo Soan jenengan dalam bahasa ilmu kakekat dimulai sekarang loh ya Jangan salah paham nanti akhirat oke. Lo Loh kan bahasa ilmu kakekat tuh dimulai sekarang juga <tuk> Umpengiran juga saiki up, obene, bro, bro, bro, paham, <tuk> <tuk> loh, entah ini sebuah ngebok goblok, paham? Hahaha Soan pengiran saiki, paham? Ilang-ilang, ini bakas ilmu kakekat Ujumudun kelas loh, dunikis bakas kakekat Hahaha Ujung denis <tuk> <tuk> <tuk> Masudin, band gejala-gejala kita pakai arah suami. <laughs> Bandro, lu suami pangeran mulai saiki, Sekarang juga ini kita sudah suami Allah, tentu kita kudu ekor semua nikmatnya Allah yang sekarang juga. Apu laka binikmati kealiyah piyama pun, Gusti Kulo tetap galak. Nih nikmati jenengan. Setatus saya wujud nih, merkun nikmati jenengan. Gara-gara kulo wujudnya, saya nih wujudnya jenengan akhirnya, gara-gara saya menyaksikan masih aja sungkan. tidak maksiatnya wabu lakabidhamti, fafirli, tidak pas kita dosa ke jenang sepura mereka salah, wis wujud, kalau durakan di jenengan, tapi juga di jenang sepura, fafirli saya tahu, ya, virus dunia, ilah, antar yang sakitnya dosa, tidak mau jenengan. orang bakal sama, edwi, di taura, orang orang itu di sepura taurah, ora penting kadang orang tu cara berpikir, di sepura taurah, ya, karena di neroko. rokok Nabi di seporong disuatu itu enggak ada. Nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan sahinnahu laillfiruz dunu bilanta yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah ke awamu rasabaka surah penting ramadhanmu nanti. <laughs> <laughs> Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta tidak ada wujud hakiki kecuali jeneng. jeneng. Saya kan pernah menerangkan di sini la ilaha ilmu itu mana ada orang-orang wujud haki kecuali Allah maknanya kan sederhana gampang langit dan bumi itu pernah tidak ada berarti berstatus adab, berstatus ada ada melangit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan wujud yang hakiki wujud sing dalam keadaan batil karena setelah wujud di dimenyapkan berarti zaman adam ya adam yang diwujudkan zaman wujud ya wujud yang bisa diadamkan nah wujud yang ini tanpa eksistensi, tanpa nopo? eksistensi lho bahasa ini wujud, tapi roro mati ini kapan? orang bisa ngatur rawai zaman aku wujud, ada karep kodewe kalau aku mati kapan, ada karep kodewe, lu wujud muda lobo lu wujud wujutan matun zaman itu wujud, ada karep dewa, perwujud ada karep dewa, mati ini kapan? ada roro, nasi pipi ada roro lu wujud, ada karep Oke, lagi jadi wujud-wujud yang rentang wujud-wujud nah, yang rentang disebut wujud yang Saya yang Allah wajibil wujud nah, mau berhubung kita rentan ya sudah nah, itu yang dimaksud orang khajar kalau lusia dan halikun ilah wajah haki Allah, rusak tapi wujud, kok bisa mengurusi awal-awal wujud rusak atau wujud tenanan? wujud yang Wong wujud. wujud, kok bisa mengurusi awal-awal wujud, bisa mengurusi eksistensinya lah berpemujudnya niki wujud itu diadam no, so nggak adam diwujud no jadi menghakai kat hakai kau teli anak allah orang no kate, waktu orang kate, wong kue wujud wujud ora orang senantau nawam, zaman wujud di rame lo melo, zaman mati di rame lo melo, suar gun roko di rame lo melo melo, lah anak ngono melane nak pe mati orang no khasis ngajar gusti gulur buat suar gun, kalau muni allah allah allah Tadi cuma kadang kita ini nengati kita sih. Lengket, tapi suaraku tanpa ngerokok. Aman, wuwun, wuwun. Aku sedikit Enggak ada ajaran nabi, man, karena akhirul Allah, sudah jannah. Allah saja, atau lain saja, orang bakal paham? Apa aku Mana yakin? Saya nanti mati itu dalam kemegahan. Menurut aku, aku harus gila susah sampai aku mati bakal salah aku. Mana seneng senen, ada nih bu cukur. aku cuma nak mati ngeledek. Semua yang mati, enggak suka dipendam. Itu nah jenengan kan ini Gue udah kesan, tri nih akhirnya udah tiga ada yang satu berikutnya nggak sih? jadi ya. Iya, di. harusnya ayo rapi. Tuh, mau cuci, tunggu rambutin. di Gampang kok, repot Reh, Pak karena orang hakikat itu tahu, wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri, tidak bisa makanya orang-orang hakikat mana nih, orang-orang wujud hati ini, kecuali Allah Mereka wujud ini saya iki, wujud, ya juga melak-melak jadi orang boleh milih, milih anak SP, ya lah, mau milih anak bapak pak, seng ramah di sini Misalnya seng santri yang milih tujuan anaknya terkenal dong, lah mau milih anaknya musola benceng. Milih bapak eh beloraiso, padahal enggak kecewa isso, kurang ngajarin. Wang milih raiso, raiso kece, kudu jadi tampawa ber. Oh raiso, malah ne wang baga beg nasabi yuk, kalau belok yuk keliru, wang deh ne orang seng milih kok bang lho dia ditebir jadi bapak iku bengkia iku, bengkia iku denis yang milah kok tebirnya pengiran tebir sih bangga mana kulah anak S.O.V ya, bangga cuma pengiran rahmen tolong hahaha <laughs> tapi kulah ngeboten bangga menasap, ngebiasa anak kulah udang kulah ya bapak anak tamu-tamu bingung, keluarga-keluarga yang si apa abah dalam anak saya itu bingung, apa siapa? nama <laughs> <laughs> semua angin biasanya neng mas anak dengan ibu demikian makanya itu kemudian langit dan bumi kitab niki langit dan bumi kebutuhan langit nah rohani <tuk> maksudnya ngebengebengi langit bumi. Saya gigi onobang pirang-pirang ram ngebengebengi gedung. Ibu ya gara-gara uang ndak buta utang barang. Rukiah sampean rabu ta utang. Akhirnya abang gawe buah-buahan. Merkam nusa didesain gue weteng. Paham git? Abang gawe bensin. Merkam nusa tengah naik luaran gue mobil. Warga luaran nuruti GCM nusa urai pak. Nabok, gara-gara uang mangan tanduran, mangan buah-buahan, allah kutugabe udan, gay bumi subur, bariku gawe selam, gay bensin ruwet, keruwetan, melayani jaringan melayu hikam, jisil nemu ngel ngeloh pangeran dari perkawasan, jisil memenuso ngel ngeloh, pangeran melayani jaringan hikam, inna mawasi akal kaumin kai tujuh semaniatuka, segala urusan ke dunia sendiri jisil memi, ya saya kayak ayo pangeran gaya point, gawe buah-buahan gue menuso. Tapi konsekuensi dari pikiran nggawa beban kudu gawe udan. Berko wet iku iso urip nek wonten apa? Lalu Lagu ngalir udan juga awake gawe sungai. itu kerepotan ngurusi jisimé manusa enapa? Kerepotan Sebab itu mungkin sekali sebelum manusia sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenenge langit dan bumi. alam roh tentu tidak butuh itu semua.